dan berita astronomi lainnya animasi ketinggian relatif dari puncak awan Jupiter mengungkapkan pusaran berstruktur halus dan puncak yang menyerupai hiasan di atas cupcake hasilnya telah dipresentasikan oleh ilmuwan warga dan ahli matematika profesional dan pengembang perangkat lunak Gerald Estad di Kongres Saint Aeroplanet 2022 di Granada Animasi ini menggunakan data dari JunoCam, kamera cahaya tampak pada pesawat ruang angkasa Juno NASA yang telah mengorbit Jupiter sejak 2016. Dipasang pada awalnya untuk meningkatkan keterlibatan publik di sekitar penjelajahan Jupiter dan bulan-bulannya, tim ilmuwan warga di seluruh dunia bekerja sama dengan astronom profesional dan tim Juno telah menunjukkan bahwa JunoCam juga dapat memberikan ilmu yang berharga. Misi Juno memberikan kita kesempatan untuk mengamati Jupiter dengan cara yang pada dasarnya tidak dapat diakses oleh pengamatan teleskopik berbasis di bumi. Kita dapat melihat fitur awan yang sama dari sudut yang sangat berbeda hanya dalam beberapa menit ungkapnya. Ini telah membuka peluang baru untuk mendapatkan model ketinggian 3 dimensi dari puncak awan Jupiter. Dan gambar-gambar badai kacau yang indah di Jupiter tampaknya menjadi hidup menunjukkan awan naik pada ketinggian yang berbeda-beda. Dengan menggunakan berbagai cara di mana sinar matahari dipantulkan dan dihamburkan oleh awan, tim telah berhasil menunjukkan dengan tepat ketinggian puncak awan yang diamati. Penerangan matahari paling intens untuk awan di atmosfer ke atas, lebih dalam di atmosfer, lebih banyak cahaya yang diserap terutama oleh metana sebelum dihamburkan kembali ke kamera oleh puncak awan. Memahami ketinggian relatif pilar runcing di dalam pusaran akan membantu para ilmuwan mengungkapkan lebih detail elemen-elemen yang menyusunnya. Dari modal teoritis, awan diperkirakan terdiri dari spesies kimia yang berbeda, amonia, amonium hidrosulfida, dan air es dari atas ke bawah. Setelah ilmuwan mengkalibrasi data berkat pengukuran lain dari puncak awan yang sama, mereka akan menguji dan menyempurnakan prediksi teoritis dan memiliki gambaran tiga dimensi komposisi kimia yang lebih baik. Nah, teman-teman, begitulah gambaran Jupiter yang menakjubkan dalam visualisasi tiga dimensi Junagam. Selanjutnya.